Hai, nama saya Cecilia Mika Ananta. Saya adalah seorang bidan dari Jakarta. COVID-19 bukanlah AI. Sejak awal pandemi COVID-19, sebagai tenaga kesehatan, saya mencoba untuk mentaati segala pedoman perlindungan diri dari paparan COVID-19, mulai dari alat pelindung diri, abal-abal. Karena ketika itu APD sulit untuk didapatkan, saya memakai jas hujan. Terkait harga kamar mandi hingga APD yang tersertifikasi yang saat ini sering saya pakai, tepat 22 hari sesudah saya mengikuti kami Ingo ini, atau juga sekitar 16 bulan ketaatan akan pedoman protokol kesehatan hujan Hidupku terasa amjar ketika mengetahui bahwa hasil tes PCRku positif. Semakin berkeping-keping rasanya, tanpa sadar, aku pun mengamini pandangan masyarakat umum bahwa terpapar COVID-19 adalah sebuah air. Ingin marah rasanya, karena bukan dari tempat kerja, Bukan pula dari tempat pelayanan lain yang saya lakukan, melainkan justru karena keteledoran dan karena titik lemah orang yang tinggal serumah dengan saya. Tidak banyak yang tahu mengenai komisi saya, namun perhatian besar langsung saya terima dari mereka yang sempat saya hubungi. Ada yang segera mencarikan kamar perawatan di rumah saya, ada yang pula yang mengatakan, Segera isolasi ke rumah sakit atau Wisma Atlet. Amati saja yang terjadi di sana. Lihat para pekerja, perawat yang bekerja di sana. Perhatikan orang-orang yang terpapar. Temukan pengalaman di sana sebelum kamu memutuskan untuk menjadi volunteer penanganan COVID-19. Ada pula yang mengatakan, "Gak perlu ngesel karena terpapar COVID-19. Gak perlu juga marah-marah." Selama perawatan di rumah sakit terelus, saya hanya merasakan kesepian dan kesembilan. Jauh dan teman, jauh dari kegiatan, jauh pula dari pelayanan yang biasanya saya kerjakan. Saya mengisi hari-hari saya dengan mengamati kerja para perawat, membantu semampuku kepada sesama penderita COVID-19, sampai dengan mengikuti beberapa doa peneguhan bagi para penderita COVID-19. Sementara, tubuh saya berjuang melawan virus COVID-19. Saya memenuhi pikiran saya dengan harapan akan kemenangan dan kesembuhan. 8 hari saya lewati dan saya diizinkan pulang kembali ke rumah. Tidak menunggu waktu yang lama lagi. Saya segera menulis pengalaman saya lewat media sosial. Tujuannya adalah berbagi kisah. Namun lebih dari itu adalah menggugah kesadaran bahwa COVID-19 bukanlah air. COVID-19 bisa disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Dalam masa pemulihan ini, saya merefleksikan bahwa menjadi teman bagi mereka yang menderita COVID-19 adalah panggilan saya saat ini. Memang tidak banyak nasihat yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya hanya mencoba untuk selalu mencoba menemukan what next bagi mereka. Dalam peristiwa itulah, saya merasakan cinta Tuhan yang hadir menyapa dan menggerakkan saya. Lalu bagaimana dengan Anda? Pengalaman manakah yang membangkitkan semangat dan menggugah diri Anda?